Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, Lesti lovers, be lovers, serta Leslar love Lovers dimanapun kalian berada, kembali di TV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia seputar Leslar tentunya. Bagaimana pun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Ada info penting untuk warga Konoha Kali ini langsung dari Ibu Siwi mengenai acara Dangdut Academy 5 Babak Court grup 1 malam hari ini Live pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Bersahabat ya setelah semalam Tentunya babak 50-50 Group 10 grup terakhir dan malam hari ini Bersahabat ya sudah masuk di babak court kita simak juga di kalimat Caption Info yang dituliskan langsung oleh Ibu Siwi setelah berakhir babak 50/50 -50 tadi malam, malam ini para peserta dibagi ke dalam beberapa grup kembali dan akan masuk ke dalam babak wild card untuk saling berebut sebelum ke tingkat terakhir. Saya ucapkan selamat berjuang kepada lima peserta. Ada Cantika Madiun, Ichapinrang, Isman, Rokan Hulu, Keiza, Banyuwangi dan Naila Bulukumba itulah grup yang pertama. Yang berjuang malam hari ini persahabat ya Mudah-mudahan tentunya acara yang berjalan lancar Dan tentunya kita sebagai fans Leslar menunggu kehadiran idola kesayangan kita Di kolom komentar pun banyak sekali persahabat ya Tanggapan hingga respon yang diberikan Di antaranya dari akun Instagram Liva Alvi mengatakan Aku mah nunggu Leslar dan Abang El hadir lagi, cepat sembuh ya Abang El, amin, insya Allah banget ya, selalu dukung, selalu support yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga persahabat ya komentar berikutnya, diberikan dari aku Leoni2889, aku nunggu Leslar bun. Abang L tampil lagi Masya Allah banget ya semua Menunggu kehadiran Leslar Mudah-mudahan Abang El cepat pulih ya Dan bisa kembali tampil Di panggung Indosiar Amin. Kemudian disimak juga Persahabat Ini momen spesial Abang L Saat tentunya pulang Dari rumah sakit persahabat. Ya, Alhamdulillah hari ini Abang Fatih sudah bisa pulang persahabat ya Mudah-mudahan cepat sembuh ya Abang El tak henti-hentinya mendoakan yang terbaik Untuk kesayangan kita Kesayangan warga Konoha semuanya Abang Fatih Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Semoga segera pulih persahabat ya Doakan yang terbaik Kemudian juga nih persahabat ya Siapa yang sudah menyaksikan vlog terbarunya Rizky Bilar nih persahabat ya ini banyak sekali yang ngira prank, padahal beneran nih, persahabat ya Papa Bilar. Tentunya main Om TV ini, persahabat ya Om TV, masya Allah. Tentunya persahabat ya ini vlog yang menghibur juga untuk warga Konoha, persahabat. Semua orang pada seneng nih saat melihat Papa Bilar, masya Allah. Pasangan yang sangat luar biasa, Lesti dan Bilar. Yang selalu humble kepada siapapun Kita semakin bangga Dengan idola kesayangan kita ini Dan untuk berikutnya persahabat ya Ini ada kabar yang tentunya heboh banget Sore hari ini persahabat ya Kita lihat aja diunggahnya Papa Bilar Yang mengunggah Persahabat ya artikel Dari tribun jatim Yang tentunya artikelnya Menggiring opini dan tentunya Ini juga persahabat yang membuat Papa Bilar geram Gedek banget ya sama Media yang membuat Artikel tidak sesuai persahabat ya. Perhatikan untuk berita kali ini persahabat ya dari Tribun Jatim. Asisten shock lihat ATM Lesti Kejora pantas bilar disebut numpang Mahar satu miliar rupiah, tak ada apa-apanya. Tribun Jatim.com, asisten Lesti Kejora dibuat kaget sekaligus shock melihat ATM sang pedangdut. Lesti memang disebut-sebut sebagai artis dengan bayaran mahal. Sekali manggung, Lesti Kejora bisa mendapatkan banyak uang. Bukan tanpa alasan, Lesti Kejora dikenal memiliki berbagai kegiatan off-air yang laris manis. Kini terjawab sudah mengapa Rizky Bilar pantas disebut numpang hidup dari Ibu Muhammad Leslar itu. Ini kata-kata yang tentunya numpang persahabat ya. Papa Bilar menggaris bawahi persahabat. Kata-kata numpang hidup ini membuat seorang rezeki bilar geram Kita, ujung. <tuh> Kita juga yang membacanya persahabat ya Ikutan tentunya emosi nih persahabat ya Saat melihat sebuah artikel dari media yang menggiring opini banget yang tidak sesuai dengan fakta kita lihat, persahabat, ya, di kalimat caption yang diunggah, yang dituliskan oleh resi anas Leslar 24. Enggak salah emang kenapa Om Master user selalu merong-merong dengan judul atau artikel media yang anti-mainstream saat ini. Ini salah satunya, tuh, persahabat. Ada lagi, persahabat, ya, kita lihat Papa Bilar mengunggah sebuah postingan kalimat. Ini kalimat yang sangat panjang juga, persahabat Ya, Bang Min akan membacakan ini diposting langsung oleh Papa B. Berulah lagi, nyari insight gini amat, Bos. Tribun Jatim begini aja, Bos. Daripada banyak yang terbodohi sama berita sampah lu yang ketikanya juga seenak udah lu. Gua tantang lu buktiin, kalau ternyata berita yang lu muat di artikel lu benar adanya. Gua akan kasih cuma-cuma buat lu 100 juta tunai. Cara buktinya, terselah lu. Gua kasih akses lihat aliran dana gua kemana-mananya. Juga nggak apa-apa lu bisa akses itu semua. Gede gua lama-lama sama media kayak Anda yang sukanya menggiring opini. Dan sayangnya banyak yang terbodohi dan terpengaruh. Gua secara karir diremehin dianggap di bawah istri gua tidak masalah bagi gua. Tapi kalau soal tanggung jawab terhadap istri Anda, salah orang bos. BTW balas DM gue ya, biar kita lanjut, At Tribun jatim kan lumayan, dapat cuma-cuma 100 juta, walau 1M kecil bagi Anda. Lagi-lagi persabat ya, Bapak billar dibuat geram oleh kabar yang mengirim opini, salah satunya, tribun jatim yang membuat artikel tidak sesuai dengan faktanya. Inilah yang membuat tentunya papa Bilar marah besar dan emosi persahabat ya kita lihat juga selanjutnya papa Bilar mengunggah sebuah kalimat panjang juga nih persahabat ya saking emosinya nih persahabat tahun lalu gue ada empat program satu hari nggak lu bahas etribun jatim hanya gara-gara saya vakum 2 bulan dari TV Lantaran saya fokus bisnis setelah mendapat investor di perusahaan saya Lalu Anda menariskan seperti ini Dangkal sekali Oh ya, ini tantangan berlaku juga kok Buat golongan-golongan netizen yang punya pemikiran yang sama Silakan Anda buktikan Daripada Anda koar kuar berdasarkan asumsi tanpa validasi Sedikit ilmu dari saya yang ilmunya masih cetek sumber pendapatan itu ada tiga, yang pertama active income, yang kedua portfolio income yang ketiga passive income itu persahabat ya, itu ilmu dari Papa Bilar persahabat ya, tentunya kita memang geram banget melihat artikel yang selalu merendahkan seorang Rizky Bilar yang katanya tidak bertanggung jawab kita lihat juga persahabat ya berikutnya, ini ada sebuah tentunya Jawaban ya, dari DM kita lihat bersahabatnya dari Sari Iswanti. Di situ mengatakan kepada Papa Bilar, "Bilar, menurut gua, nggak semua orang baca dan tahu ini artikel. Dengan Anda posting kayak gini, ini justru memberitahukan kepada masyarakat ramai yang awalnya mungkin nggak tahu berita ini. Dan daripada ngurusin yang begini-begini, mending fokus buat pemulihan anak aja, karena nggak semua harus dihadapi dengan emosi." mungkin bagi orang yang mengenal kamu orang-orang yang sayang kamu dan orang di sekitar kamu udah tahu kok kamu orang yang bertanggung jawab dan kamu lebih kaya dari Lesti bukankah mereka-mereka itu sudah cukup gak penting penilaian segelintir orang mah ya ampun bukannya membela ini artikel tapi alangkah baik bukan cara seperti ini itu kurang lebihnya bersabat ya dan kita lihat toasingan dari Papa Bilar Justru bermula dari artikel seperti ini, akun-akun berita gosip, dan lainnya ikut mencomot tanpa memvalidasi, dan akhirnya orang-orang pun terbodohi. Ini persahabat ya, tentunya membuat geram Papa Bilar dengan artikel yang selalu mengirim opini, dan yang selalu memberitakan tentunya berita yang tidak sesuai persahabat ya. Kita sebagai fans sejati selalu support yang terbaik ya. Mudah-mudahan idola kesayangan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan mudah-mudahan idola kesayangan kita dijauhkan dari orang-orang yang selalu memfitnah, yang selalu tidak baik kepada idola kesayangan kita. Kita juga masih menunggu cedokan dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana persahabat ya. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.